antara dua orang antara dua orang yang bobotnya ya bobotnya seperti jawa ini berdiri di satu papan yang sama <tuk> dengan aku terus di <tuk> di setimbangkan <tuk> ya, disesuaikan karena momen momen gaya itu berarti membuat agar benda <tuk> yang mempunyai poros ini bisa melakukan gerak rotasi ini kan <tuk> gaya, menarik gaya ya. sama artinya kalau <tuk> nah, kita <mem> <tuk> mencuci juga harus ada peluncirnya di sini. Bawa nah, mencungkil paku juga berarti harus ada yang jadi. Kalau oh, nah mungkin cuma bawa tumpul saja Kalau porosnya terlalu tinggi, terus dia tidak bisa bekerja maksimal. melakukan nah, penggunaan daya yang efektif agar energinya tidak tidak terlalu banyak, tidak overload. Energinya sedikit tapi menghasilkan daya lonjir. So, energinya sedikit tapi daya paknya apa yang dialami oleh pesawat glider pesawat uh, uh, layang, itu akan sama seperti pesawat pesawat besar. Jadi sebelum seorang pilot bisa membawa pesawat besar, dia harus melewati dulu dengan pelatihan dari pesawat kecil. Atau saat pesawatnya dimatikan mesinnya lalu dia terbang pelayar. Artinya uh, mesinnya mati lalu bagaimana dia mengarahkan pesawat itu bisa mendarat dengan baik? Apalagi kalau mesinnya itu ada satu keadaan namanya harganya terus naik jadi pulih ada yang satu saat harganya itu terus turun antara dua pasar yang berbeda ini seorang pedagang harus tetap bisa mendapatkan profit harus bisa tetap mendapatkan keuntungan dalam melakukan perlindungan nilai hedging di dalam fisika hedging itu namanya kesetimbangan banyak imbangan. Timbangan yang satu dan timbangan yang lainnya se-setara, ya, sejajar. Ya.